Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semuanya Pada pagi hari ini tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari Tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di Indonesia, begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah. Sehingga, mari kita manfaatkan dan kita lestarikan sumber daya alam yang kita punya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu satu Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, 2. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua Yang pertama, sumber daya alam hayati Dan kedua, sumber daya alam non-hayati Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contoh, hewan, dan tumbuhan Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup Contoh, sinar matahari, udara, air, dan tanah Sumber daya alam berdasarkan sifatnya menjadi dua 1. sumber daya alam dapat diperbarui dan dua sumber daya alam tidak dapat diperbarui sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya contoh hewan, sinar matahari angin, dan air Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Pemanfaatan sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya Anak-anak yang saya banggakan, mari kita simak contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbarui satu, hewan dan tumbuhan Yaitu digunakan untuk sumber makanan Pemanfaatan tenaga hewan Membajak sawah, menarik tilman, Tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan Dua, air Digunakan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan sumber tenaga listrik tiga Udara, untuk bernafas 4. Tanah, bercocok tanam, membangun tempat tinggal 5. Matahari, digunakan untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam dan sumber tenaga listrik Contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui 1. Minyak bumi Digunakan untuk bahan bakar minyak untuk kendaraan Sumber gas cair seperti LPG 2. Emas Digunakan untuk bahan baku pembuatan perhiasan 3. si Kerangka kendaraan Bahan pembuatan alat rumah tangga dan digunakan bahan konstruksi bangunan, sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan, dan sesuai kebutuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.